Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, serta Leslie Lovers dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi ya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Menemani santai, bagi kalian saat ini, bang Min akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih, seputar itulah kita kabar pertama bersahabat kita awali dengan vitamin bahagia penyemangat kita semua warga kuonoha pastinya Masya Allah banget ya tuh penyemangat banget nih Bunda Lasti dan Papa Pilar ini selalu saja dimanapun tempat dimanapun berada menyuguhkan kebahagiaan keromantisannya Masya Allah mudah-mudahan selalu seperti ini selalu bahagia dan mudah-mudahan langgeng untuk rumah tangganya dan dijauhkan dari orang orang yang tidak baik dan momen ini pun persahabat kita lihat juga nih di posting oleh akun sahabat dengan sekolah selar. Ada kalimat campsan yang dituliskan, morning weekend semuanya jaga kesehatan ya guys cuacanya lagi nggak bagus nih tuh persahabatnya kita semua tentu diwajibkan untuk menjaga kesehatan kita mudah-mudahan kita selalu sehat bahagia amin ya robbal alamin. Dan kita lihat juga persahabat, ada sebuah unggahan spesial juga nih yang kita dapatkan semalam Ternyata Papa Bilar ini merepost kembali unggahan dari Bunda Lesti Yang mengunggah video BBL yang sedang diajak ngobrol ya BBL ini makin pinter saat diajak ngobrol oleh Bunda Lesti ini merespon Aduh Masya Allah gemesnya Mudah-mudahan selalu sehat BBL, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan di sini kita selalu juga persahabat ya. Postingan ini disandingkan dengan foto Papa Bilar waktu kecil, tuh, waktu bayi Papa Bilar, ya. Dan kita juga tentu selalu dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar. Kalimatnya: "Gantengan anak buah kecilnya daripada bapaknya ternyata, tuh, persahabatnya baru sadar nih, Papa Bilar, bahwa gantengan BL daripada..." Tentunya bapaknya Masya Allah Emang sih terlihat ya BBL lebih lucu, lebih ganteng Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa support yang diberikan Dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Momen ini pun diripost kembali pada sahabat oleh aku alias Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini Fix gantengan Abang L Tuh persahabat ya Fix ya sudah Karena gantengan Abang L Daripada papanya <laughs> Komentar pun banyak diberikan Dari para sahabat ya, ini Dari akun Suryati 4274 Mengatakan Pesona Abang L mengalahkan papanya Tuh ternyata Yang lebih menarik juga Ini pesonanya dari Baby L Yang mengalahkan papanya ya masya Allah Dan kita lihat juga persahabat ada komentar lain yang diberikan dari akun Instagram seri Media Wanti mengatakan ketawanya mirip Yamin, masya Allah tuh terlihat ya katanya ketawanya mirip banget sama papanya, masya Allah luar biasa. Tentunya kita mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Berikutnya persahabat kita lihat juga. Ada sebuah kabar yang membanggakan juga untuk kita semua dari Papa Bilar Ini lewat teman-temannya persahabatnya ya Kita lihat di helm Topes 21 Ini mengunggah sebuah postingan percakapan, persahabatnya ya Pesan Ada pesan dari Papa Bilar juga di situ Kita lihat nih, safok dengan kalimat Jam 2 pagi malah kuis, nggak ngerti lagi, gue asli Dan perhatikan juga, jam 4.28, maksudnya jam lima pagi itu baru kelar Ini ternyata persahabat Papa Bilar Ngasih kuis ke teman-temannya Dan Alhamdulillah persahabatnya Di dalam kuis tersebut pun Papa Bilar Membagi-bagikan rezeki Masya Allah banget ya Inilah cara Papa Bilar, salah satunya persahabatnya untuk berbagi ke teman-teman dekatnya. Luar biasa, semakin bahagia, Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah barokah dan selalu diberikan kelancaran untuk Papa Bilar. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Teddy, al-discor Ilal Kejora. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Ini salah satu cara abang berbagi ke teman-temannya main kuis tebak-tebakan. Serandom itu main tebak-tebakan di jam 2 pagi sampai subuh. Masya Allah, berkah selalu orang baik. Duh, persahabat ya, baru kelar tadi subuh ya. Luar biasa memang, Papa Bilar mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berkah barokah rezekinya. Kita lihat juga, persahabat, ke unggahan berikutnya. Ada momen spesial juga yang diunggah oleh Bang Ariel, 7 jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan. Tim Sepak Bola Papa Bilar ya, yang telah mendapatkan juara 3 Masya Allah banyak ya Kita bersyukur Alhamdulillah Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Menjadi tim sepak bola Masya Allah mudah-mudahan saja persahabat yang dukungan juga semakin banyak Dari orang-orang baik yang terus mencintai Lesti dan Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga ada yang sedang rame banget ya semalam Ini mengenai komentar dari Dede Prawira Mengenai vlog Leslar Dan tentu maksud dari komentar tersebut persahabat Itu kita diharuskan sebagai fans sejati yang baik Tidak boleh berkomentari berlebihan Apalagi komentar yang negatif persahabat ya Karena tim Leslar sudah berusaha keras menyuguhkan karya-karya terbaik mereka dan Alhamdulillah persahabat ya Dilihat-lihat nih vlog untuk sekarang-sekarang ini memang lebih kreatif Masya Allah banget dibandingkan sebelumnya Dan ternyata untuk vlog kemarin banyak sekali komentar Sampai huru-hara sana-sini persahabat ya Sampai Dede Prawira pun ini berkomentar Tuh persahabat ya Tentu kita sebagai fans sejati harus bisa menghargai Hasil kerja keras dari tim Leslar Entertainment, kita harusnya kasih semangat support terus biar mereka menyuguhkan vitamin karya-karya terbaik mereka untuk kita semua. Dan kita lihat juga persahabat semalam pun, ini ada vlog tuh dari Papa Bilar saat setelah main biliar. Bilang langsung syuting kembali, ini kita wajib support dan dukung. Mudah-mudahan kejutan-kejutan bahagia selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya, para sahabat, dominan akan menginfokan kembali untuk warga Konoha karena hari ini, tepatnya jam 10 pagi, bakal ada. Live persahabatia ya. live streaming party 24 jam langsung deh dimulai jam 10 pagi ini kita streaming party lagu lentera ya. mudah-mudahan kita semua tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Dan kita masih menunggu kejutan baik kabar bahagia serta kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar lesla tentunya. Dengan informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Gua ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.